Selamat ya teman-teman, sudah mengklik video ini Karena dengan mengklik video ini, teman-teman akan mendapatkan informasi penting Soal pembuatan pupuk ya teman-teman Dengan menggunakan dua bahan saja, teman-teman mendapatkan pupuk asam amino Teman-teman semua, pupuk asam amino ini terbuat dari micin dan telur ya teman-teman Usahakan telurnya telur bebek atau telur ayam kampung Terima kasih kalian sudah klik video ini Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Tekan juga tanda loncengnya Sahabat Tani Nusantara dimanapun Anda berada setelah beberapa waktu lalu admin share ke teman-teman semua cara membuat pupuk diantaranya PSB jakaba dan beberapa pupuk yang lain eh, jakaba dan PSB juga termasuk pupuk asam amino ya teman-teman kita bisa spraykan atau kocorkan air jakaba dan air jakaba termasuk asam amino namun proses pembuatan pupuk tersebut membutuhkan waktu yang relatif lama ya teman-teman Bahkan pembuatan POC yang bersumber eh, bahan organiknya dari asam amino seperti ikan dan keong Itu membutuhkan waktu sekitar 3-6 bulan ya teman-teman Untuk eh, waktu fermentasinya Karena memang eh, semakin lama proses fermentasi kualitas pupuk akan semakin lebih baik. Ada juga yang satu minggu ya teman-teman, yaitu versi KNF ya, atau Korean Natural Farming. Bahan-bahan eh, asam amino yang sering direkomendasikan, diantaranya telur, ikan punggung hijau, dan keong, bahkan bekicot. Telur tidak hanya telur ayam saja ya teman-teman, telur keong pun bisa digunakan sebagai sumber asam amino. Asam amino juga ada dari tumbuhan atau asam amino nabati ya teman-teman Yaitu yang bahan organiknya berasal dari kedelai atau biji kacang-kacangan yang mengandung protein nabati ya teman-teman Atau daun kelor ya teman-teman Asam amino merupakan sumber unsur makro NPK ya teman-teman Jadi kalau teman-teman sudah menggunakan pupuk yang admin share ini Berarti teman-teman sudah mendapatkan pengganti NPK ya teman-teman. Asam amino akan membentuk klorofil ya teman-teman. Atau jat hijau daun. Protein yang terdapat pada asam amino juga akan membentuk kekebalan tubuh pada tumbuhan ya teman-teman. Apabila fotosintesis meningkat, metabolisme juga ikut meningkat ya teman-teman. Sehingga tanaman lebih adaptif terhadap kondisi lingkungan yang kurang baik bagi tanaman e, Sangat baik juga untuk pengaplikasian ya baik di persemaian atau bahkan e, setelah tanam ya tujuh e, hari atau empat hari setelah tanam teman-teman bisa spraykan atau kocorkan e, pada tanaman Asam amino juga merupakan senyawa yang membentuk beberapa hormon JPT ya teman-teman Atau jad pengatur tumbuh ya e, Tampak nyata ya setelah dispray asam amino e, Tunas bermunculan dan warna daun berwarna da, hijau muda ya teman-teman Inilah bedanya yang menggunakan e, pupuk asam amino Asam amino juga berperan menetralkan pH tanah ya teman-teman karena pengaplikasian asam amino menambah energi pada mikroba yang berkoloni di sekitar tanaman Sehingga mikroba lebih giat, lebih aktif, bekerja dan tentunya lebih optimal dalam mengurai uh, bahan organik di dalam tanah ya teman-teman Dalam video kali ini admin share kepada teman-teman semua Cara membuat pupuk asam amino super cepat ya teman-teman dengan telur dan micin. Telur sebagai sumber protein untuk tanaman dan mikroba juga MSG yang merupakan e, nutrisi untuk tanaman juga sumber energi bagi mikroba. E, sebaiknya gunakan telur ayam kampung atau telur bebek ya teman-teman. Hindari penggunaan telur ayam broiler karena hasilnya juga kurang maksimal. Oke teman-teman, langkah pertama kita pecahkan telur ya. Usahakan telur bebek ya teman-teman, jangan telur broiler ya. Kita masukkan micinnya. Ya, satu sendok saja teman-teman untuk satu tangki ya. Tangkinya sekitar 16 liter ya teman-teman. Kita kasih air sedikit ya. Kita masukin ke dalam botol. Kenapa harus dimasukin dulu ke dalam botol, karena supaya micin dan telurnya homogen ya teman-teman. Ya, seperti ini, teman-teman. Sampai telurnya benar-benar tercampur dan berbusa, ya. Kita masukkan. lihat perayaan ini jangan lupa kalau misalkan tangkinya bekas insektisida atau bekas herbisida harus benar-benar steril ya kita harus gunakan uh, tangki yang spesial untuk organik ya teman-teman kita tambahkan air Oke teman-teman kita akan spray Persemaian cabe admin Di sini kita harus Menyeprainya Waktu tanaman kita Berfotositesis ya teman-teman Bisa pagi hari Sekitar jam 9 pagi Atau sore hari Sekitar jam 3 jam 4 sampai jam 5 sore ya Oke teman-teman kita akan Melakukan penyepraian Usahakan menyeprai tanaman itu Di bawah daun ya teman-teman Supaya tepat karena mulut daun itu ada di bawah daun ya teman-teman kita spray sekarang bukan menggurui ya teman-teman admin hanya share e, beberapa waktu lalu merawat tanaman cabai dan mohon maaf kepada para master para suhu e, para bolo-bolo cabai dimanapun bapak Tani semua berada mohon maaf ya ini masih kelas Pak Ut. Dan masih dalam tahap pembelajaran juga dalam tahap perkembangan dalam uh, pengembangan channel youtube ini ya teman-teman uh, Untuk teman-teman yang belum like silahkan like Yang belum subscribe silahkan subscribe Kalau menurut teman-teman video ini bermanfaat dan video ini benar Maka silahkan teman-teman share Oke teman-teman isi ya Kolom komentarnya di bawah Untuk kita diskusikan Atau Kalau ada pertanyaan-pertanyaan Boleh inbox di Maman ADJ Facebook Ya teman-teman